Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om um Swastiastu tuh, Santi, banyak, sama-sama banyak. Tahun yang lalu, kan Harus komplit harus Kita kembali lagi di Discord, bersama dengan Hesti, Enzy, dan tamu kita hari ini ada. Tadi padahal padahal beberapa hari lalu kita ketemu di Bali <tik> ya. memang mendadak tadi malam saya ditolong Bali kunciannya Bali, Bali. kuncinya kuiya juga apa kabar di Alhamdulillah mata agak sebab Mat ya <tik> <tik> mata agak sebab, Udah berapa, ya? tadi malam sudah di mana sudah ya? satu Astaga. Astaga ya tadi malam sih sama teman-teman kita -teman. baru ngembali kan kemarin? kemarin kalau saya baru tadi hari ini ya, ya. aku kemarin jam dua siang mm -hmm. jadi jam 12, kemarin jam dua belas Terus tidur enggak sih? Kelihatannya sama kayak belum tidur. Tidur lo, gue. Oh, hati -hati. <laughs> gue tidur. <loh. laughs> Maksudnya ini ada tukang make up deh. Enggak. Emang apa paling deh emang kagak ada ya, Bang? Lu butuh pada make up gue enggak sih? Enggak, Make up. ini enggak ini lho, ini emang cantik natural kalau merah kok Ini mau cantik natural kayak gini. Di sisi mana topnya? Di sisi mana top? Apa karena membiayai membiayai mengurusi dua plot sekaligus. Bapak Babai udah kebosan pokok basket nih, Badi. Enggak, gue tiba-tiba ketemu sama teman-teman yang ngajak maju lah oh, okay. gitu, lagi seneng berada di pertemanan yang ibaratnya ngajarin gue lah, pertemanan bapak masalah. bahaya banget ya, ngobrol-ngobrol nah, beli klub bola, ngobrol-ngobrol beli bola basket, yeah, beli bola yeah. bantal gitu loh, yeah, <laughs> iya paling kayak cuma beli iya, jajanan iya, doang, ini iya, bapak iya, pertemanannya, kadang-kadang Ya itulah, istri kehidupan. <laughs> tahu tiba-tiba lagi ketemu yuk, bola, ayo lo basket. Yes, tapi gue justru seneng loh, maksudnya kayak public figure tuh lagi pada uh, akusisi klub sepak bola, yeah, klub seru. basket, justru nama-nama klub-klub bola yang orang awam tuh nggak tau, jadi aku Oh, apa jadi rame gitu bener, bener. itu bagus terus jadi banget. maksudnya biar hype juga iya iya apa ikutan hype doang atau emang kakak suka atau emang suka emang suka, emang suka. Hmm. jadi kalau misalnya gini misalnya kita sama-sama ke bola ke basket hmm. memang di di lapangannya mungkin bersaing ya, ya tapi di luarnya beda. kita berkolaborasi nah. gitu loh jadi biar hmm. biar makin banyak penggemar penggemar yeah. yang bisa apa ya terjamah lah gitu tapi itu mungkin yang bikin uh, jadi semakin menarik karena yang aku akusisikan public figure-public figure. Public figure. Hmm. Jadi mereka aktif di, di segala segmen ya, jadi ya kayak penjualan segala, segala macem. Kalau kita ngeliat ke, misalnya kita ngeliat kiblatnya ke Amerika gitu ya. Hmm. Dulu MLS itu, tahun 90 itu piala dunia di Amerika kan, itu belum ada kelepas, bolanya belum ada. Hmm, jadi iya. mereka bikin entertainmentnya dulu, terus baru, baru sportnya, jadi orang-orang so makin tertarik ya? Ya, gitu, ya. jadi kita mau bikin kayak gitu. Jadi kita mau bikinnya sport entertainment gitu. Oh, oh. Entertainment sport gitu. disuruh nengok dulu cuy Baru kan nengok, tahu kan. Baru, -baru oh. orang, orang akhirnya notis akhirnya jadi mau ikutan sumo nah, gitu. Nah, Mungkin kayak orang-orang awam taunya Persija, Persip. Iya, itu, -itu, nah, itu aja. Itu aja gitu kan. Arema, Arema. Jadi arema aja udah di aku sisi juga. Iya. Mau juragan. Waduh. Apa siapa yang duduk di aku sisi? Aremah, Aremah arema udah kesana mencari lagi. Presidennya kan iya. seru Iy, banget di Suragan. Oh, sembilan. Kaya seru nih. Sekarang di terus pertamanya Papa Gading. Giseng-giseng beli keret bola, giseng-giseng beli, eh, nah, beli ya. pesawat jayat gitu kali ya. <risas> <susuk> amin, amin, amin. amin, amin, amin, amin, amin kita lain. Amin, amin. Isamnya. serem. <laughs> nah abis ini kita mau membahas kegading kan disemprot itu udah sering banget bahas tentang tongkrongannya dia oh, iya. di sini karena family time kita bahas sedikit tentang keluarga. Oh ini karena ini kalau semprot kan emang ranahnya anak-anak oh, iya, iya. laki banget. Laki banget. Oh, ini kira -kira kita mau anak family. Ini family, family iya. ya. <laughs> ini segini kan? <laughs> Kanda paling pernah kedekatan Kak Gading yeah. sama Gempita. Kalau enggak salah Gading sama Gempi tuh bapak anak ya. Yeah. <laughs> emang iya. Iya. Oh iya. Emang iya. Oh iya. Emang iya. <laughs> membahas kedekatan banget. Membahas kedekatan ya. Jadi emang bapaknya. Iya <laughs> iya <laughs> iya. Dia ya, Gempi itu anak gue. Iya, iya. <tuk> Bener. <tuk> udah berapa kecil? lama? Udah berapa lama? Dari kecil, dari lahir. Ini bukan <tuk> anak ketemu gede ya. <tuk> <tuk> ya, ya. Ada, emang ada yang ya? ya, ada yang gede. Enggak ada. ada. ada. Kalau itu ade. Oh, ade, ade, -ade. <tuk <tuk> ada. Ade, ade ketemu gede nggak ada kak? Ada, kadang-kadang kita jadi eh ya udah gue udah berasa kakak ade gitu. Jadi, jadi, jadi. Hubungan kakak ade kayak gimana jadi terjebak di kakak adek? Nah, itulah sayang sekali. Sayang kalau sekali. <tuk> <tuk> yang kakak adek itu salah satu, ngaret aja. <tuk> eh, gua takutnya emang gak ada sama kakak adek. gak ada, yang ngaret Gua ya? gak enggak dong. gak tau. Gua lebih gak tau, gue lebih gak tau. Gua lebih gak tau, gue lebih single. Sayang sekali, <laughs> ya. tapi ya masih jadi ada kesempatan-kesempatan. Gue lagi mikir-mikir, gue punya kakak -kak aneh ya, Punya gak kira-kira, punya <laughs> gak kira, udah punya punya. <laughs> gak kira, udah ya, ya. gak kira, udah gak kira, apa gak kira, oh, kebetulan kan. Oh iya ini ini tuh gak single single Bisa jadi pernah gak terjebak di kakak hmm, kakak gak kira, udah gak kira, udah gak gak kira, friendzone sering. kira, udah gak kira, udah gak kira, udah gitu, -gitu kan. Ya yeah. yeah, time zone, time zone. <laughs> time zone. <laughs> Berarti kan hubungan sama Gempi, teh tadi kan bapak dan anak ya, karena yeah. <laughs> nah, juga gue nggak bisa cara ngatur waktunya tuh biasanya ketemu tuh seminggu tuh berapa kali sih kan? Nggak jadwalin sih. Bebas aja. Bebas jadi... aja kapan aja. Kayak nanti nanti malam karena bisa lagi keluar kota, gantian aku jagain, -gain jagain -gain Gempi, jagain Gempi. Gitu. Oh. tapi kalau nunggu Gempi keluar kota, baru saya jagain. <laughs> <laughs> Jangan -jangan. <laughs> tinggi, ya. ah, lucu terus sih, <tuk> lucu terus sih. Ayo, salah, salah, salah, salah. Oh, jadi begitu. Jadi lepas. Dalam saya nggak ketahuan ketahuan lagi. banyak masalah ya. <tuk> <tuk> <tuk> Shooting awus <belum. tuk> <tuk> ya, Iya, jadi nggak dijadwalin kalau bukan kayak gitu. Jamie udah SD berarti ya? Udah kelas 1. Iya lucu banget. Eh ah, tapi dia belum PTM, tetap buka. Udah. Udah. Tapi seminggu baru cuma dua kali. Oh, itu Jadi dibatasin, dibatasin, iya. Nganter-nganterinnya gitu? Terus, iya, enggak. Tapi biasanya emang GMP banyak kan sama Gisel karena tinggal di kan? hmm. Kalau misalnya free ada free time, baru aku ke sana gitu. Dan Jadi memang enggak gitu pernah dibatasi. Kalau misalnya, uh, sering juga aku nginep di sana gitu. Oh gitu, Kak? Nah kalau aku nginep di sel, yang ngalah lah dia pergi sama temennya. Hmm. <laughs> <laughs> ya enggak, ada kan kalau... Eh, itu, itu enggak ditanya ya? Yang paling kakak kangenin sama Gempi kalau lagi kakak keluar kota, nggak sering banget juga keluar kota. Sering, ya. kangennya emang juga. Gempi tuh kan suka banget gitu liburan kan? juga. Gempi tuh suka banget liburan, suka main. Dan dia memang paling suka Bali gitu. Yeah. Oh gitu. Suka banget Bali. Dia suka Bali, Sumba. Dia suka yang pantai-pantai gitu. Terus makanya mudah-mudahan jadi kesampaian punya villa di Bali. Jadi biar Gempi bisa. Amin. Malah ya. Gempi lucu banget, cakep banget. Anak gue cakep loh. Anak siapa? Anak Cowol gue. Oh, Tahu gitu. kali Apa kita jodohnya Ini. Gimana, tertarik gak? anak, -anak. Tuhan, memang satu Mana? kita yang tak sabar? lagi, Iya, <gulia> juga ya? Ini jaman, jadi nama yang... kok nggak ada bapaknya sama, <tuh> masuk, masuk, masuk, masuk, Martin masuk, <tuh> Hai, <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <Gak gajian>, hai, <tuk> gak, gak ada hai, Pak Martin, hai, ada hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Gempi, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, gitu hai, -gitu, kan. hai, yeah. tuh banget gitu. <tuk> juga cerewet, kan. tiba cerewet, cerewet apa casing iPhone hmm. gitu dia bapak oh. pakai sebentar gue pakai yang warna-warni yang ada bulat-bulatannya gitu. <laughs> yang dipecat-pecat ya, ding oh. casing lo ini sih dikasih gamping <laughs> masa gue nolak <laughs> yang gitu iya paling sudah misalnya barengan Misalnya kayak gue suka bola, baju bola gue beliin juga. Iya, kayak main Halloween, sama-sama iya, iya, pakai yang iya, dinosaurus, gitu-gitu. Iya, iya. Oh iya, Halloween deh, kayak gitu. kosum Halloween nih dinosaurus. Enggy, waktu Halloween kostumnya apa aja? Harusnya kan jadi Barbie ya? <laughs> <guluh> Tapi kita liat-liat, kita lebih kayak jadi tajanan. <guluh> <guluh> iya, <susur> iya, iya, <guluh> iya, iya, iya, iya, bener. <guluh> bener, bener, bener. <guluh> akhirnya ngakuin ya, kita mau post video story, karena banyak-banyak <guluh> ngomong, kita masuk sekretin, dibilangnya jadi Janet Janet kita ngakak banget. Kayak, lo jadi apa sih? gua jadi vaksin. Oh iya. Iya, iya, terusan vaksin kan. Oh, iya. Eh itu jadi corona kan? Oh, ke tempat itu. jadi Covid. Ingat gak saya ada di situ? Ingat kok. Ingat cuma aku kamu kok enggak pakai kostum? Kan dinosaurusnya udah capek. Oh, <laughs> dia pakai kostum, kostum. Enggak itu kan rame banget. Gua takut dinosaurusnya ke kejepit. Ke -ke -ke -ke -ke -ke. Oh Apa orang ada yang bawa oh, iya, gede ricis, itu sih, gitu. seru seru ya Aku jadi kita vaksin sama COVID karena itu hal yang menakutkan beberapa ya, tahun belakangan ini. Masih, gitu. masih. masih. masih sih. Agak malu gitu kan pas uh, suami pakai covid pasti pas nyampe situ, wah gak ada apa-apanya kita. <laughs> ya, <laughs> niat -niat yang niat lain lebih ya. heboh. Niat-niat banget. Seru-seru Halloween kemarin, seru mungkin orang udah lama banget gak ada acara-acara kayak gitu ya dua tahun hmm. belakangan ini. Gitu. Nah, Gaby tuh paling suka acara-acara kayak gitu. Hmm. Misalnya Halloween, terus... Acara, misalnya Christmas, dia tuh iya, suka dekor-dekor iya. gitu, dia suka banget. Dia suka main. Suka main, dia, dia sukanya main. Maka anak-anak terak, terakhir, apa, gue ngajak anak-anak pas Halloween, mungkin dulu sempat yang, oh kita waktu ke Korea, itu pas lagi Halloween. Mm -mm. Oh, jadi iya, anak iya. gue tuh semangat banget, pengen dandan dan, oh, iya, gitu. Dandan. Terus iya. Dia, oh iya, jadi apa ya kayak untuk? Gak jadi, kan gue datangnya 31. <laughs> pas nyampe iya. sana, loko supli. <laughs> <laughs> nah, senjih ke senjih kesian, iya, iya, iya, iya, iya, iya. Nah yang belum kesampean adalah, misalnya Christmas tapi di luar gitu salju. Oh, pasti di New York oh. tahun ini sama ya, mudah-mudahan. Belum tahu, belum tahu. L.A. dulu kayaknya. Oh, kok L.A. abis itu baru kelasan di New York. Mm -hmm. Ah, seru. Sampai kan. ini. Oh, berarti tahun ini mungkin mau ngajak. Ngajak? Ngajak gempi keluar Bareng keluar sama keluarga sel juga berarti. Sebenarnya Gempi pergi sama Gisel rame-rame gitu, jadi gua kesana aja, hmm. gitu siapa tahu ketemu. sama gitu. Gisel, sama Gempi. Oh. <laughs> <laughs> ya, ya. Jadi nah, jadi nah, dia dia liburan, nanti aku liburan di disamain jadwalnya, nanti ketemu sini. Iya, gitu. iya iya iya iya jadi, tuh, sama gitu. iya. Liburan baru, liburan baru, liburan baru. Suka emang Amat kayak tentu. ini ya? Dia udah asik S banget iya. mereka walaupun iya. udah berpisah iya, iya. tapi udah. Keinginannya oh, gitu. tuh akrab. Iya bagus buat. Pertumbuhannya Gempi juga, apalagi Betul. sekarang dia udah SD, Bener. baru si Cimit sekarang udah pakai seragam SD itu aneh banget ya, sih. Ya pernah gak sih kak Gempi tuh kayak menyadari kalau kenapa sih mau papa tuh kok gak serumah apa mereka gitu gak paham. Eh, Dari awal mungkin Giselle ya, kan? oh, nyeritainnya, uh, Gempi tuh nyebutnya adalah Pisa Kingdom. Pisa. <laughs> dia Pisa Kingdom? <laughs> iya, Pisa Kingdom. Jadi Pisa oh, ya? Kingdom apa-apa diandara, Kingdom ama Remboa gitu. Oh. Emang dia pernah nanya, kenapa sih mesti Pisa? Gitu. Dia udah pernah nanya ya, gitu. Pasti kan? Kita bingung jawabnya. Iya. Nanti kalau udah gede pasti, pasti dijelasin. Hmm, ya. Tapi sekarang, sekarang, sekarang gitu. dijelasinnya sesuai dengan umurnya dululah hmm. gitu ibaratnya. Ya, ini bisa Kingdom, yang satu di Andara, yang satu, robot, yang satu di Toys. <laughs> <laughs> toys Kingdom. <tuh. laughs> Pasti gembis, pasti gembis suka tuh kasih saya kasih. Ger ger. Ger mak poin lagi gue, mak lagi serius banget ada poin itu. Benar juga editai kinam. Kingdom yeah, yeah. Ada lagi lu di pinggus ke mandi. Yeah. <laughs> nah, kalau minimal ini saya harus tahu guys. Mau juga udah tahu ini dia. Ayo. Enggak usah dikasih tahu udah tahu ini saya sedang menikmatinya seenak itu, senyaman itu. Ini tuh harusnya iklannya tuh udah mulai muncul muka gue berdua sama enjet. <laughs> Banget. Enak banget, hmm. hmm. Ini Yubari itu apa teh? Yubari itu adalah minuman rasa melon, iya kan? Karena Yubari ya. itu artinya melon, jadi ini tuh minuman susu segar dan ada rasa melonnya, terus ada topping mango poppers Jadi kayak boba tapi mango, tapi rasa mangga gitu loh, mm -hmm. kayak jelly jelly tapi ada mangganya tapi hmm. segar karena ini melon, sudah ada -nya karena di atasnya ada es krim, es krim kayak si jadi segar banget, hmm. enak banget, dan itu bisa bikin naikin mood booster gitu loh, bikin kita tuh happy terus. Ini tuh nggak bisa diceritain, kalian harus dirasain. <laughs> ya, gak bisa semua tuh harus, harus, harus kita sober. ceritain mulu, tapi kalian gak ngerasain, hmm -hmm. Hmm. ya tolonglah. Oh, tinggal beli aja, cari kita aja di KFC terdekat, ya. ya. You bari. you, you bari. bari. <laughs> nah ini kan kita this or that. ini pasti kita akan ada pertanyaan this dan juga that. Okay. Kita mm -hmm. coba kasih aja seperti pertanyaan this dan thatnya. This or that, yeah. lebih suka curhat sama mama atau sama papa? Ini ngomongin game apa gue Gempi ini? Gempy berarti ya? Apakah gading ya? Gading. gading dulu. Kalau saya? Hmm. Kalau gue, oh. gue lebih curhat, lebih, lebih dekat sama Papa. Kalau gue, oke, okay. jadi papar ini, papar jadi papar. ini justru si disordered ini dilempar juga ke followersnya. Kue, oke, okay. mereka itu akan lebih pilih mana curhat ke Mama. mama papa, atau Papa, Papa, Kalau lo pasti mikir, ke papa, papa, karena kan papa. Ya cowok menurut ngerti sendiri. lah gitu, apa Tapi aja bisa diobrolin. Menurut pandangan orang kebanyakan, ke Papa juga gak? pasti ke Papa sih. Emang gue deket, oh iya, iya, kayak Mama. Kalau cowok biasanya ke Papa sih. Kalau gempi gempi gimana? Gempi ke mama apa ke papa? Kalau gempi ke lebih suka curhatnya ke papa Iya. Nah, yeah. yeah. yeah. Karena kalau mamanya kan kalau sama papa tuh main gitu. Emang. Jadi dia bisa ngobrol. Yeah, kalau mamanya gitu kan ya. ada ya kan. Makan, Suruh makan atau... yang bener, gini gini gitu. Kalau yeah, yeah, yeah. papa peraturannya suka beda-beda lagi papanya. Udah tuh... tahu gak boleh udah ini tiba-tiba sama bapaknya dibolehin. Iya <laughs> <Yeah>, iya <yeah, laughs> berarti gitu. Iya. <Yeah>, yeah. Masalah ibu itu. Iya iya. Emang gitu ya, Kak? Emang lo kan tapi Mama rata-rata orang. -rata oh, iya, oh, oh, survei membuktikan justru mereka lebih suka curhat sama mamanya. Mungkin loh, karena ini yang survei orang udah besar-besar juga kali ya cewek-cewek gitu kali ini mm -hmm. kita. Mm -hmm. Biasanya kan Papa kerja keluar, jadi Mama yang ketemu di rumah. Kira-kira minta dibelin hadiah ke Mama atau Papa? Papa. Papa, gue ngetuin. Papa lu, Papa lu. Oh, papa. papa lebih royal, ya, gitu, papa ya. iya. royal. gitu. Iya, Papa lebih royal. Buat apa? Kalau mama gitu curhat? Eh itu gue deh kayaknya. <laughs> Ah, beli apa? gitu, kok dibeliin sih, Pak? Nah, kayaknya suka bisik-bisik. Kalau misalnya mau, mau beli, dia kan game-nya online kan? I, iya, I, jadi terus ngomong, "Apa apanya?" Bisik-bisik, bisik-bisik boleh belanja, kan? Iya, dia ngomongnya bisik, gak berani di depan ibunya. Ya kan? iya, pasti gak dibolehin. Iya, ya, kalau bapaknya kan ya udah beli. I. Gak. ih tapi kan nah. enggak, masa Diri, sih pak, begitu iya. kan, kan begitu lihat kan tujuh belas ribu ya udah beliin dah nggak gitu itu dia lagi ditahan untuk nggak main oh, iya, iya. lu pernah ngerasain kartu kredit jebol dua puluh juta gak gagal gak <laughs> <nih. laughs> game <laughs> ini ini, ini, ini, ini kagak sih gila Iyi. banget sih dua puluh juta awalnya mikir si Gembi tahu kartu kredit gua nah, kan karena kalau tiap gua, gua beliin hmm. jadi sebelah gua kan jadi dia apalin gitu apalin ini padanya dia boleh beli gak? boleh Udah. Hah? Udah. Dia sendiri. Nah, makanya kemarin bisa nelfon. Boleh gak itu kartu kredit kamu diganti? Apanya, iya. Apple ID-nya gitu. Gue coba udah ganti ganti ya. Ini anaknya mulai berani beli-beli gitu ya. Karena awalnya kalau gue oh. nginjinin oh. dulu. Iya, ya. Oh, oh, okay. Kalau mau download, boleh kalau gratis. Iya, atau download cuman sepuluh ya. ribu atau seribu perang, Di situ, harganya murah-murah. Dia mikirnya, oh ini cuman 100, mah. 100 dolar, oh, ya kan? Ya kan, nggak tahu ya. Rupiah sama dolar. Pas gue lihat, kok kartu kredit gue banyak banget. Nah, itu lah yang terjadi. Nah, tolong. Tadi nya gue, tadi nya gue jatahin seminggu sekali lah. Begitu weekend gue main, ayo boleh satu. Tapi sekarang kayaknya dia udah mulai membajak. <laughs> masih 6 tahun ya berapa sih udah hafal dia tahu kartu kredit papanya berapa ya. cepet anak-anak <laughs> tuh gitu -gitu. cepet, cepet gitu. banget ya mm. oke okay. ini ya benar kan so, bilang kalau ke papa, papa benar ya lebih per, lebih senang pergi hangat sama mama atau sama hangout sama papa kalau anak gue sama gue yang kecil hmm. yang gede sama bapaknya bingung juga sih Kalo... Tapi kita baik-baik aja, keluarga nggak dipisah pisah Nggak, yang kecil ikut saya nggak, nggak <guluh> gitu. Gak gak gitu. Gak gak gak gak. Atas, jadi kayak berpikir yang aneh-aneh. Aman-aman aja ya? Iya, aman, aman. Masih aman. Anak yang kecil aja, manja aja. Gitu. Kalau kakak, menurut kakak apa? Kalau Kalo... aku papa. Tapi kalau GMP hmm. lebih sering pergi sama Giselle, karena memang lebih banyak orang bisa sama Giselle. Coba, Coba kita Biasanya suka ngajarin ngajakin dia misalnya kayak ke kebun raya, mana-mana hmm. dia itu suka juga. Suka jalan-jalan juga kan misalnya ya. Ke hmm. kebun jeruk, <tuh> Macet. <masalah. tuh> ke <Masalah. tuh> kebun juga. <tuh> ya, ke kebun raya boleh, kebun <tuh> jeruk boleh. Sama mama. mama. Oke. Okay. Next, kumpul sama keluarga dari mama atau sama papa? Gua keluarga inti sih lu doang dong. Iya, berarti yang yang enggak. di rumah itu ya. Iya, sama uh, ada jingga, nopisca, rame, ramai <laughs> rame, rame, yeah. sama salah. bisa nggak ada tuh yang lebih dekat sama keluarga yeah, mama? kalau kalau papa? gue lebih dekat sama keluarga papa, kalau gue papa? dari kecil, dari kecil tuh keluarga papa lebih dekat gitu. padahal nyokap punya dua lo, padahal. iya yeah, iya. Yeah. Mm -hmm. tapi kalau gamepi lebih dekat ke keluarga mama. Karena Omar juga tinggal di situ. Oh, Omar tinggal bareng sama? Nah, Sampai. Mamanya Gaby, eh, Mamanya Gaby. Mamanya Gisel tinggal di situ. Hmm, hmm. jadi bareng-bareng ini -bareng memang Beda-beda iya. sih. Coba beda -beda. kita lihat ya, followers sekuy, lebih banyak Bila keluarga Mama. mama. Oke. Okay. Disantuy katanya biasanya. Minta, minta izin atau minta maaf? Oh, ini udah gak keluarga berarti ya? Setiap. Tapi oh, dia minta udah, mau mesti minta izin ke siapa? Iya, eh, kalau saya iya. <laughs> nggak perlu minta izin, nggak perlu minta maaf. <laughs> yes, enak banget ya. Ikuti cara saya. Pertanyaannya kurang relate nih, cewek. Nah, iya, iya. <laughs> kalau gue nggak, iya bener sekarang iya. sih. Tapi ya. prefer minta izin atau minta maaf pak? Minta izin kali ya. Tidak izin, izin. izin lah. Okay. Itu juga yang diajarin, soalnya kita ke anak-anak ya. Eh, kan? Iya dong. Kan? Iya. Kita belajar dulu, diborakan atau tidak. Benar, gitu ya. mm, belajar. Kita, kita mau ngasih tau yang baik kan? Iya. Bukan yang lucu kan? Bukan. <laughs> ini <laughs> lagi serius. Kita lagi masuk ke program <laughs> keluarga ya, berencana. Program keluarga kan? Program ya, oh, keluarga. Oh, banyak, banyak yang oh. lagi minta maaf malah. Orang-orang. Iya. Nih, biasa orang bersuami. Di kalau diminta kerjain kerjaan rumah lebih milih bersihin rumah atau nyetrika baju Ih, gua bersihin rumah, rumah. Oh, bersin rumah. Bersin rumah. Gua bersihin Pali. rumah. Kayaknya pasti setuju orang-orang juga Pokoknya itu satu paket yang paling menyebalkan nyuci, Nyetika. ngeringin, Nyetika. jemur, nyetrika. Iya. Oh, aduh, ya, deh. Gua enggak bisa banget. Gua bersihin rumah sih. Kalau bersihin rumah masih oke okay lah. Bersihin rumah itu termasuk nyetrika ya? <laughs> <Aduh. laughs> kalau baju kalau misalnya Mbak di rumah nggak ada mendingan laundry aja udah. Laundry. Gitu. Ya, gitu. Iya, sumpah Gue enggak bisa si, ga enggak gue. Nyatrika, aduh. Tapi teman aku ada yang suka banget nyetrika loh kak. Jadi dia emang suka banget kayak apa licin, sampai bajunya tuh bener-bener licin. Dia tuh kayak, kayak. Cao de, apa namenya? Oh Cindy, Oh Cindy, Cao de, mah kaya seperti ya. kayak mbak gue di rumah. Kemudian, mulu. Tuh, apa sih? Berarti rumah. Karena nyetrika aduh, nggak ada. Beli makanan ke warung atau kasih makanan ke tetangga? Beliin makanan ke warung. Biasanya oh, sama orang disuruh. disuruh. beli. Oh, oh maksudnya gitu sama orang tua. Beli makanan ke warung atau kasih makanan tetangga? gue lebih mendingan kasih makanan tetangga sih. Karena kalau ke warung gue suka mager jauh. Lu gua sering tuh ngalamin gitu. Anas. Oh, oh. Kak, beliin nasi padang. Keluar. Hmm. Ah! Kayak udah bener-bener anji dah. Ayuh, <tinyan> Ka nah, susul, iya, kalau mau ke warung deh. Iya, Ini, ini, ini, baru setengah jalan, udah lupa apa aja yang disuruh beli. Iya, kadang-kadang kalau, ya udah, kalau misalkan kakak-kakak ke depan enggak usah makan siang. Hmm, gimana lapar, keluar. Oh, tapi kayaknya gue beliin, seringnya disuruh beliin makanan ke warung deh. Iya. Jarang disuruh ngasih makan ke tetangga. I, i, tapi sekarang kayaknya udah enggak ada deh. Ya Sekarang kayaknya pesen aja langsung deh. Iya. Hmm, coba kita lihat. Duh, sekalian jajan. Kalau itu berarti, mm. iya, bener, bener, bener. Mendingan sabunan pakai sampo atau sampoan pakai sabun, sampo, <laughs> ya. sabunan pakai sampo, sabunan pakai sampo, sabunan pakai sampo. Iya, Gak iya, pada, ya? <laughs> pagi, Kak. iya, sabunan pakai sampo. sampo, iya, ya, mendingan iya, sabunan pakai sampo, iya, sabunannya itu sabunan pakai sampo, iya, daripada daripada sabun, iya, sabun, ya, sabun batang susah kan, Nggak iya, bisa. Mendingan iya, iya, Sabun batang di rumah? Gak ada. Oh. Gue ada. Sabun ada, batang ada, tapi nggak bukan sabun batang. Oh. Batang, pohon. batang. Batang pohon. Ngapain ada batang pohon? Gue ya. punya pohon di rumah. Kalau gue mo pikirannya beda loh. Sampai Dengan gunung, gunung atau pantai? Hmm. Gue pantai. Pantai ya? Karena anu di pantai lho, ada nih. gunung. Tapi di gunung kan ada lho, pantai. Iya ya, ya, sih. Eh gimana kan mas Di pantai ada gunung. Gunung apa? Ada coba deh cek. Iya <imu> <gur�> <sinye>, betul gitu kan? Kita bicara kalau bukan Bajo nih, misalnya kan oh, pantai, tapi terus pemandangannya bisa lihat gunung, guni, tapi kalau di gunung nggak ya. bisa ya. Gue bukan orang gunung pantai. banget. Tapi pernah nggak mau nyobain naik gunung? Nggak. Sama sekali nggak tertarik. Nggak. Oh iya, gue mau loh. Lo Lu mau? Mau. Ntar lagi gue udah ada plan januari. Nggak dong. Nggak dong. Sehari. <susur> <murra> nah benar-benar. Oh iya, gunung, gunung apa? Lawu. Oh ya. Maksudnya bener-bener kayak gitu, tracking, tracking, Ayy. tracking, tracking. Iya, iya, iya, bener-bener terjadi. Amin, amin semoga sehat, semoga sehat, Selamat, ya, ya, ya, ya, selamat. Ya. tapi kalau misalnya ya. benar bener-bener pilihannya cuma oke, okay, lo mau pergi gak sama gua ke gunung, apa ke pantai ya? Langsung lo pilih ke ya, ya. <gat> <laughs> pantai lah, pantai paling gampang, paling gampang, paling simpel, simpel. Terus juga banyak simple. kan? Tidak ada sajarnya iya. gitu, tipis gitu. repot <gaduh> kalau mau ke gunung. Tapi aku juga suka, pengen penasaran banget, pengen gunung. Kakak lebih apa? tim summer atau winter? Saya, aduh. Tuh winter sih. Winter gue sebenarnya. Kau winter? Iya hmm. yeah, winter. Tapi kan winter tuh dingin kak, gunung. terlalu dingin. Iya, di... tapi keren gitu. Tapi karena kita di sini kagak ada tuh winter, jadi. Pengen ngerasain itu pakai jaket jaket tebel. <laughs> yeah, yeah, yeah. Gak, gue mendingan It's kedinginan right? daripada kepanasan, yeah, kepanasan kalau kepanasan terus. Emosi, emosi benar-benar. Cuma pernah, tapi lu pernah kayak ngerasain yang sampai negatif uh, apa derajanya turun banget pas winter itu paling gak enak banget. Paling dingin berapa? paling, paling berapa? dingin paling. Gue pernah pernah minus 11 soalnya di Cina waktu itu. Gak, gue gua minus Jepang. lima lah, minus lima, minus delapan. Iya, hmm. aku di Jepang tuh. Minus berapa? Tiga belas di, di sebelas dan itu sakit lah eh, itu oh nggak ada yang kurus lima belas itu yang di Everest itu iya tuh yeah makanya nih, tapi kan kita udah prepare iya benar, -benar. tapi emang kalau mau boleh milih ya emang lebih baik ke dinginan benar tuh gak sabar fever Udah Duh, masabar, anaknya doyan pantai <gulis> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> New York atau London ya. aduh tuh <tuk> dua dua-duanya segemah segemah dua-duanya Iya tapi kalau harus pilih disorotin ini soalnya aduh ini susah banget New York atau London kenapa kak karena suka banget foto. Iya, kalau kamu bilang ya waktu di New York itu kayak studio besar, iya, besar bener, ya. jadi enak banget gitu. Terus, uh, iya bisa jalan-jalan gitu. Ibaratnya kalau misalnya kita jalan-jalan sendiri pun masih oke okay lah di sana. Mm -hmm. <tik> iya, gue juga kan kemarin kan baru pertama kali ya <tik> ke New York terus pas ke L. A. Gak Baru pertama kali. <tik> belum. <tik> <tik> <tik> Nalande, gue belum pernah juga, tapi tidak takut. Tapi lalu juga kamu mau nonton menonton Coldplay di London. Iya iya iya. Konser terus pokoknya kamu ya. Iya lagi, konser. Tuh, tuh, tuh, tuh konser. Dua tahun kemana-mana kita kejar konser yang kita tinggal. Iya <laughs> <Aduh>. <laughs> ya lagi, tapi kenapa Kera bedanya apa? sama London? Kenapa kamu juga suka banget sama London? Su Nga, London tuh suka banget. Satu-satunya yang gua gak suka London adalah <tuh> <tuh> Ya Mahal oh. banget emang. Ya, nah, tapi nah, memang. kan mereka tuh kayak bukan London, London. Iya iya. Aku juga. Udah gitu, gitu kalau misalnya itu di itu. London, enaknya London kamu bisa jalan-jalan ke mana aja naik kereta dua aja udah nyampe kota mana kota mana gitu. Kalau New York, Amerika tuh terlalu besar. Terlalu besar. Hmm. Oh, gitu. Oh. tapi kalau vibe-nya enakan mana kah? New York ya punya vibe sendiri tuh. Yeah. Belum gua ngejelasinnya juga. Kalau lebih santai tetang. memang London. Orangnya tuh lebih santai gitu. Oh. Amerika New York kan pacing-nya lebih cepat gitu, hektik gitu lebih Banget ya. Gua sampai Jakarta kan. Tapi lu juga lebih suka New York kan daripada kemarin kan sampai ke LA juga kan? Iya, lebih suka Iya, sama West beda. Beda-beda vibe-nya, beda. Kalau West tuh LA tuh berasanya kayak di Bali sebenarnya kayak lebih oh, oh, oh. santai ada juga ya maksudnya pas lewat kayak pang-pang-pang kepang, kepang gitu gak? Gak, gak <laughs> ada, ada, ada, ada ada ada ada terus ke balik kalau itu termasuk yang sering banget ke New York sebenarnya New York Just sama mah, London tuh paling sering ya paling enggak paling sering malah ke London paling sering ke, London. ke London New ke London malah New York lima kali lah eh, London lebih apa? lebih sering lagi, ya. lagi malah lebih sering ke London tapi enak sih dua-duanya sebet. Makanya kita, kita yang ini. cuma jalan-jalan ke Cikup Pak doang mah <laughs> ya. <laughs> Sekali. <laughs> seneng, banget ya, ma ya. seneng banget ya, kak Kemarin bisa dapat trip ke New York. Seneng banget. Kita kan udah lama banget pandemi. Oh, terus pertama sabar, pergi, ya? pertama pergi setelah Belagi. pandemi langsung New York. Makanya senang banget. Kalian langsung diinvite sama brand ke iya, sana. Iya, iya. sana. Kita juga Udah tahun depan kita on depan. On depan. Kami Kami juga Inden Desa. Ke mana? Ke Bandung ke Tabri. <tuk> pabrik celima sembilan ya, Eri gue sama, cuman kita, tapi <tuk> travel nanti lagi, itu mau ada Paris Fashion Week, nah, oh, Paris panjang, ya. ya. kalau ya, beda ya kata ya, udah itu nanti cipaganti lagi, <tuk> <tuk> <tuk> terus ngebahas ngebahas yang New York kemarin, kemarin ya, ah. kagadi tuh beda banget guys, di sana tuh dia bukan kayak KIOL-nya tapi dia jadi fotografer. Oh uh, iya, yeah. emang suka kan? Iya, yeah. tapi di sana tuh kalau gari kayak gabung fotografer-fotoin, -foto gue yeah, ya lihat dia orang. Apa dia nanya, nih fotoin gue kapan ya?" Enggak Gue enggak ada fotonya. Ini foto-fotoin terus. Tapi lo tahu kan aku suka banget, iya, suka so. banget bikin-bikin video, suka foto. Tapi gue lihat itu yang video YouTube yang di New York itu keren banget. Iya, yeah. emang. bagus banget. Emang ya ibaratnya New Yorknya udah keren gitu. Jadi kita bikinnya lebih gampang. Tinggal arahin lens Bener. Bener. aja, udah jadi semua-semua sudut ya. Enggak, tapi banyak. soalnya banyak banget. Maman oh. Kak Gading tuh bawa, bawa tas isinya kamera okay, ya. dari awal. Gue bawa tiga. Gue bawa tiga kamera. Gua bawa tiga, awal, gua tiga, iya. gua tiga Fanny oh, bawa Fanny. tiga, Agus bawa tiga. Nggak, di Siapa? Siap bawa tim. Ada Kak Aji. Mas, Aji, Kapa? Fanny, sama Agus. Masih-masih bawa tiga-tiga. Tiga. <tik> Jimin <jip ada> juga pada <tik> juga. Kita gitu bawa horror director. Ribut, ribut. Di New York tengah nyalain Jimmy Njip. <supai> nah, Katanya mau syuting film. <laughs> Terus ada momen kalian keliling untuk hunting tempat-tempat syuting-syuting film ya? Iya, karena eh, kan banyak Joker, yang syuting di film. Nah, pinginnya nanti pas Desember kesana, kan Binter tuh hmm. rencananya mudah-mudahan jadi... Ini sama kemarin juga? Uh, sama mau bikin itu? film pendek, mudah-mudahan. Oh. Ya. Enggak, tapi nonton deh. Youtube ya, Kak Gading. Bang, bagus explore banget! Yang dia, karena gua pas nonton, hampir. Apa, apa sih yang masih Lain belum dieksplor di New York? Kan udah lima kali, tapi masih enggak sih? Masih belum? kurang aja, emang masih aja. Ada yang kurang, oh, masih sebenarnya dulu gua tuh dulu. Gue tuh pingin banget bikin buku Buku foto New York. Jadi, gua kumpulin aja sebanyak-banyaknya oh. nanti. Itu Jadi masih banyak foto-foto, kan? Selalu gue posting di Gading Moto Kalau hmm. foto-foto itu, tapi ada beberapa yang memang belum diposting. Yang menurut gua memang ini sayang kalau di table nanti, Habis, nanti aja ya. gitu Jadi dikumpulin tunggu. terus. Berarti itu kita akan tunggu proyek untuk bukunya. Yes. Apa Gading, mm. tentang foto semuanya. Stensil. <laughs> <laughs> nah, tapi kalau misalkan momen yang tidak terlupakan selama di New York atau uh, atau enggak tempatnya sama yang di London gitu. Kalau oh, di London apa? Hmm. Atau New York apa? Yang kenangan. Momen paling nggak gitu. bisa aku lupain di New York adalah ketemu Bono YouTube. Mm. Aku datang oh. studio. Datang ke, datang ke, studio. ke studionya. Uh -uh. Ketua, dengerin bangun. dengerin lagu barunya mereka gitu-gitu. Kok, gitu. kok bisa? Kita nonton konser dia Iya. Nonton, oh. Kayak orang oh, kayak orang, orang oh, keren banget. Iya blessing lah. Enggak kebetulan produsernya YouTube kan Steve Lillywhite. Eh uh, kan kita kenal kan dia kerja di jagonya musik kan. Hmm. Jadi dia gue udah nanya nih, YouTube mau konser lu nonton di mana?" Hmm. Ini kapan 2019 2017. 2017. Hmm. Dia bilang gini, uh, Gue kapan aja ding? Ini gue mau kerja satu bulan sama YouTube, satu hmm. bulan gitu. Gue boleh datang nggak? Minta foto aja gitu. Boleh datang aja. Udah gue datang. Gue samperin. Gue ke New York lima hari cuma mau ketemu dia doang. Wah, oh, gila gitu. sih. Itu ya. paling gila. Itu New York paling gila itu tapi, menurut gue itu. Tapi the best sih. The best. Tidak oh, ada kenalannya. Manajernya John Mayer. Riska <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> gue mohon banget lagi. Ya, ya, nanti saya cari jalurnya ya. ya, ya. Selalu, ya. Selalu, ya. Ada ya. selalu ada jalan. Selalu ada Mayer, aku. Sabtu hari, hari, hari. hari, mau nonton jam Maya. Mantau juga? Engga, kak, enggak kalau gue nggak. Oh lagi dingin tuh? Gak tahu gue belum tahu kan, nanti kan gue lihat. Sampai ya. tiba-tiba gue dikirimin gitar juga kayak Rose. Wah, Aduh. terbaik siapa ding? Bisa diatur. <tuk> <tuk> Hati-hati. Kalau udah nyebut, hati-hati aja. Hati-hati aja linknya. Lu inget linknya gading kalau lagi nongkrong, beli klub bola, masalahnya. Nah, Tiba-tiba, jadi? tiba, -tiba, tiba, -tiba foto sama Bono. Ah, siapa tau, gue bisa iya. ya. Iya. Sedangnya London, London. London tuh juga, biasanya kalau London tuh nonton bola ya. Cuman London tuh menyenangkan begitu udah mulai. Winter juga, oh, ada Winter Wonderland. Sih kita jadi main di Winter Wonderland gitu. Hmm. Maka kok bola nang kan Pak suka apa kalau di luar Milan luar? tapi Oh malah bukan di Italia. Oke ya, bukan Inggris, bukan Liga Inggris Memang kalau kiblatnya cowok-cowok yang pada suka musik sama bola Biasanya pasti ke London. Inggris. pasti ke UK. Hmm. Di Paris. Biasanya anak Liverpool, itu. iya. Kita kan mau Euro trip, kan. Iya juga seru. Jadi kej kejadian seru. nih, makanya harusnya kan kemarin Ayo. tahun kemarin. Dua, eh tahun dua depan dua. Nih. yuk. Seru. Aku mau udah pasti. Nyetok dulu ya yang banyak. Ini shooting. Siapa <kankah> Bosku, beda. Bosku. Iya juga. Aduh. Aduh. lagi season Nambah honor. Astaga, asik asik. Nali <kankah> <tentarasi>. <kankah> asik Season <kankah> <laughs> nah terakhir cara ya. Gading menanggapi gosip-gosip di luar mm. seperti apa? Jadi, mm. soalnya setiap foto sama siapa selalu dijodohin sama kayaknya. Iya eh, benar, benar tuh. Kau gue sih gue aja sih, maksudnya masa gue nggak boleh punya teman yang gue posting bebas? Gitu? Atau ada-adaan? Ya kan, <laughs> <laughs> kan ada yang memang teman, ya, ada ya, yang adegan. Adegan. Kan Justru gue kalau misalnya <laughs> gitu nah, kadang-kadang nah, ada kode-kode yang misalnya oh. tidak terungkap gitu. Mm -hmm. cuman gue mau posting sama siapa? posting sama sih di gue sipir. gue kalau posting sama kan? lu, nggak posting sama lu tapi misalnya orang nggak tahu nih lu udah punya oh. bini, eh udah punya laki, pasti juga cocok, pasti gitu. Yeah. Yeah. Sam, foto sama si Luna mirip, mm -hmm. pokoknya siapapun pasti gitu. Terakhir, foto sama Ivan Gunawan yang nggak di gue oh, iya, <laughs> <laughs> iya. Yes. Okay, jadi paling jadi, aman nah, berarti ya. jadi, jadi kadang-kadang gue jadi, kok kena posting kayak postingnya? Ah, udahlah, gitu. kagak akhirnya bodoh amat. Gue, kalau misalnya gue suka fotonya, gue posting. Ya kan, karena lu antar lainnya, gue, gue suka foto, Ayo. gue suka moto gitu. Jadi, gak bisa. Maksudnya, ini yang menurut aku, yang kompor-komporan juga kadang-kadang tuh temen-temen yang kagak jadi. juga. gue bisa temen-temen sendiri yang ngasih keadaan. Misalnya, memang temen gue. <tun> Beda pindahin kamera ke sini. Hey, ada ada fog, ada fog, ada pak. ada fog, ada fog, ada fog, Gading, gading, ada fog, ada fog, ada fog, ada fog, ada fog, ada fog, ada Makanya, gading rencananya mau foto berdua sama Uus. fog, jodohin. fog, kita fog, ada fog, ada fog, ada fog, Amin, yang Amin sama-sama juga. Iya, iya, kamu juga ya tutup, ya. Makasih <musik> ya. Siapa sih jauh-jauh gue ya? Larunya jauh-jauh sih. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa.